Pembagian Ketujuh Zaman Menurut Jayabaya Yang pertama adalah Zaman Kolo Jonggo Yang kedua adalah Zaman Kolo Sekti Yang ketiga adalah Zaman Kalijudo, Yang keempat adalah Zaman Kolo Bendu Yang kelima adalah Zaman Kolo Subo Yang keenam adalah Zaman Kolo Sumbogo Yang ketujuh adalah Zaman Kolo Suroto di mana ketujuh pembagian zaman ini memiliki posisinya masing-masing dan memiliki jangka waktunya masing-masing. Banyak orang menyebutnya dengan jangka Joyoboyo atau waktunya Joyoboyo. Mari kita bahas. Tetapi sebelum masuk ke dalam inti video, jangan lupa untuk selalu subscribe dan like serta nyalakan notifikasi loncengnya ke semua. Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Yang pertama itu adalah zaman Kolojongo, Dimana mana zaman Kolojongo ini merupakan zamannya kembang gadung, keegoisan atau dimana orang-orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dimana mana zaman Kolojongo ini ini dimulai dari kepemerintahan Hadiwijoyo atau Jaka Tingkir. Sampai Panembahan Senopati, di mana ini dari tahun 1401 sampai 1500. Yang kedua itu adalah zaman Kolosakti, di mana zaman ini antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain saling berebut kekuasaan. Saling ingin memenangkan kekuasaan-kekuasaan supaya bisa menjelajah atau menjajah kerajaan-kerajaan lain. Dimana di zaman ini dimulai dari Sinuwun Sedok Rapia sampai Amangkurat Ketiga. Dimana ini berawal dari tahun 1501 sampai 1600. Lalu yang ketiga adalah zaman Kali Jodoh. Zaman kali jodoh ini adalah zamannya orang-orang berebut keunggulan atau kekuasaan dalam pemerintahan Bisa disebut juga orang-orang banyak yang berebut hormat atau berebut tahta Berebut posisi tinggi di dalam kerajaan Dimana orang-orang ini gila hormat dan dimulai dari Raja Amangkurat keempat di Kartosuro Sampai Sultan Pakubuwono Keempat di kota Solo Atau Surakarta Ini berkisar dari tahun 1601 Sampai 1700 Lalu yang keempat itu adalah Zaman Kolobendu Atau zaman kesengsaraan orang-orang Jawa Dimana zaman Kolobendu dalam jangka Jayabaya ini Ini adalah zaman-zamannya orang-orang Jawa lupa dengan kejawaannya kalau orang Jawa bilang wong Jawa lali karo Jawone orang Jawa lupa dengan Jawanya lupa dengan adat istiadat Jawa lupa dengan budaya-budaya Jawa dan dimana orang Jawa ini mulai menemui kesengsaraan hidup dan hal ini dimulai dari Paku Buwono keempat dari tahun 1701 sampai 1800. Lalu yang kelima itu adalah zaman Kala Dimana di zaman Kala ini banyak orang-orang Jawa yang bersukacita, yang sukacita dan gembira karena mereka menemui hidup yang bahagia, lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya yang sengsara. Dimana tahun ini tahun kesukacitaan ini ini berawal dari Raja Heru Cokro pertama sampai Raja Heru Cokro ketiga, di mana tahun ini berkisar dari tahun 1801 sampai 1900. Yang keenam adalah zaman Kolosumbogo. Zaman Kolosumbogo ini merupakan zaman zaman tersohor, di mana zaman Kolosumbogo ini adalah di mana orang-orang Jawa lebih mengutamakan ilmu, lebih mengutamakan pemahaman, lebih mengutamakan kepandaian, lebih mengutamakan untuk mengejar ilmu. Di mana di tahun ini, zaman ini, orang-orang Jawa mulai menjadi orang-orang yang berpendidikan dan mengerti akan ilmu pendidikan. Zaman ini dimulai dari 1901 sampai 2000 Yang ketujuh Yaitu adalah zaman Kolosuroto Zaman Kolosuroto ini merupakan zaman halus Dimana orang Jawa Berbudi luhur dengan halus Lemah lembut dan manis budinya Tetapi di zaman Kolosuroto ini Dimana orang-orang lebih mengutamakan menggunakan hal-hal halus Hal-hal yang tidak kelihatan Dimana segala hal-halus sekarang menjadi dominannya Contohnya banyak orang menggunakan penglarisan Pengasian Pemikat Kebal Dan masih banyak lagi Itu tandanya makhluk-makhluk halus yang bekerja Zamannya para halus bekerja Makhluk halus bekerja dan sekaligus di zaman kolosuroto ini merupakan di mana zaman-zaman Satrio Piningit akan muncul dan akan mentah oleh pengalaman. Dan di zaman kolosuroto ini, di mana zaman-zaman Satrio Piningit menjalankan tugas dan kembalinya Sabdo Palonoyo genggong, di mana Sabdo Palonoyo genggong ini menjalankan tujuan hidupnya dari Sang Mahakuasa, dari Sang Ilahi. Di mana Palo Palonoyo Genggong ini harus mengubah zaman ini dari zaman kegelapan akan diubah menjadi zaman keemasan Nusantara. Di mana zaman ini akan hancur dan akan berubah menjadi zaman baru. Supaya di zaman baru itu sosok Satrio Piningit bisa muncul sebagai sosok Ratu Adil. Dan di mana di zaman ini banyak pasukan-pasukan makhluk gaib atau makhluk halus yang bekerja. Di Tanah Jawa Untuk membantu tugas Atau tujuan dari Sabdo Palo Noyo Dan di zaman-zaman ini pula Banyak sekali Orang-orang yang kelihatannya Di depannya manis Ternyata di belakangnya itu Dia tuh busuk Dan setelah melewati zaman ini Dimana zaman ini terjadi Antara 2001 sampai 2100 dan sesuai dengan ramalan Sri Aji Jayabaya sendiri di mana setelah melewati ketujuh zaman Jayabaya ini maka tiba waktunya akan terjadi kiamat kubro di dunia dimana kiamat kubro yang dilamalkan Jayabaya ini bukan merupakan jatuhnya meteor besar akan menghancurkan bumi bukan, bumi tidak akan hancur tetapi dalam ramalan Jayabaya yang dimaksud kiamat kubro itu apa? Terjadinya Perang Dunia Ketiga. Pecahnya Perang Dunia Ketiga. Antara negara-negara. Di mana setiap negara di zaman sekarang sudah mulai mempersiapkan senjata-senjata pertempuran, senjata perang. Yang akan dipergunakan ketika mereka saling berperang satu negara dengan negara lain. Dan di mana kiamat yang diramalkan Jayo ini, ini adalah kehancuran umat manusia dengan ciptaan manusia itu sendiri. Kalau manusia ingin mencari kedamaian, janganlah menyiapkan sesuatu yang akan membuat hancuran Tetapi nyatanya apa? Banyak alat-alat penghancur yang dibuat oleh manusia. Dan alat-alat penghancur itu sendiri yang akan menghancurkan kehidupan manusia dan sesuai dengan ramalan Jayabaya bahwasanya kiamat kubro itu akan terjadi dan akan menghancurkan seluruh umat manusia di seluruh dunia akan ada perang besar-besaran di dunia dan senjatanya bukan senjata tradisional lagi tetapi senjata yang digunakan adalah senjata yang besar seperti nuklir, bom, basoka atau yang lainnya dan alat-alatnya juga sudah mumpuni seperti jet tempur dan masih banyak lagi dan ini akan menjadi perang yang dahsyat lebih dasar dari perang-perang sebelumnya dan akan menghancurkan umat manusia sekian informasi dari saya jangan lupa untuk selalu subscribe like dan Nyalakan notifikasi loncengnya ke semua